Oke kawan-kawan, saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengganti background foto kita. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Photoshop kita. Kalau saya masih menggunakan Photoshop uh, Adobe Photoshop CS 4 ya, karena saya tidak mampu menyimpan aplikasi yang terlalu berat datu dengan versi yang lebih tinggi. Oke, yang pertama kita klik file dulu, kita akan cari File mana yang akan kita ubah backgroundnya? Oke, contohnya saya akan cari foto ya. Contohnya foto ini. Buka. Oke, sudah tampil. Oke, kita lihat di bagian layer sebelah kanan pastikan gempuk ini tidak ada lagi. Cara menghilangkannya adalah kita klik tahan. Kemudian kita seret ke bagian ikon atau kotak sampah. Kita sudah tidak ada lagi. Pastikan ini tidak ada karena kalau ini masih ada kunci atau gembuknya masih ada. Kita tidak dapat mengubah backgroundnya ini. Oke, yang berikutnya kita pilih klik ini ya, pen tool. Klik kanan, klik pen tool ya. Oke, kemudian kita akan mulai. luar sini dulu ya klik saya akan hanya mencontohkan saja ya barangkali uh, tidak akan rapi ya supaya durasinya tidak terlalu panjang Oke Ini hanya sebagai contoh saja untuk kawan-kawan yang uh, ingin mengganti foto atau backgroundnya silahkan eh uh, gunakan bentuk dengan rapi ya supaya hasilnya memuaskan oke sedikit lagi Dan sebenarnya banyak cara, bagaimana cara mengganti backgroundnya. Tapi ini adalah cara saya biasanya, dan yang saya rasakan sih enggak terlalu ribet sih, enggak terlalu ini juga enggak terlalu lama. Oke, kalau sudah sampai di luar. akan menggabungkan ini ya, pentul ini. Pastikan posisinya di e, bentul pentol ada tanda bulat ya. Karena kalau kita geser sedikit bulatnya tidak ada, kalau kita geser ke sini bulatnya ada artinya sudah menyatu. Oke, sudah menyatu. Kemudian kita klik di sini, klik kanan. Pilih make selection. Oke saja. Oke. Dia akan berubah seperti ini selanjutnya kita pilih uh, tekan tombol delete ya oke okay. nah sekarang background-nya sudah hilang dan yang tersisa hanya ini ya ada garis putus-putus atau in sini ini ya untuk menghilangkannya kita tekan control plus di secara bersamaan dia akan hilang nah, selanjutnya kita pilih ke ini ya tombol ini nah kita pilih rectangular ya oke. Uh, sebelum itu kita harus tentukan dulu warna mau warna apa ya saya lupa tadi misalnya kita menggunakan warna biru ya oke kita menggunakan warna biru oke baru kita pilih ke rectangular tool ya oke. baru kita buat di sini kita letakkan di sini sampai sini cukup ya oke, ini kan menutupi wajah kita ya, menutupi wajah si gambar atau wajah si fotonya di bagian ini, bagian layar ya. foto kita geserkan ke bagian atas coba lagi ya oke ya, jadi ini caranya ya banyak sekali sih cara-cara yang diajarkan oleh tutur-tutur lain, tapi ini cara saya saya lebih suka menggunakan rectangular dulu ya baru kemudian kita simpan, kemudian kita simpan di belakang, oke, setelah itu tinggal kita klik save ya. oke uh, barangkali ini saja tutorial dari saya atau cara, ya, apabila cara ini bermanfaat teman-teman boleh klik tombol subscribe ya, apabila tidak bermanfaat boleh diabaikan saja, oke demikian Tutorial dari saya, salam dari OPS Pemula Kalbar.